Tentang perjuangan yang tak kunjung usai rasa lelah yang tak ingin selesai Semangat yang mulai menggembara di setiap sudut dan celah yang seakan-akan masuk dalam duniaku Ayah, doain Sasa ya Sasa mau buktiin kaya. Kalau Sasa bisa jadi penulis hebat Gimana? Suara gua semalam? Bagus! Gua langsung pikiran buat nyoba Apaan tuh, Sak? Ini tulisan gua, mau buat film-film perusahaan abis nulis apa? Gua dengar katanya lo suka nulis ya. Minggu depan bakal ada bulan bahasa, bakal diadain acara lomba cerpen sekecamatan. Nah, SMP kita lagi nyari orang buat perwakilan. Lo tertarik nggak? Udah sih, siapa dulu aja daripada artilan nangis, gemukan, kalau abah kamu. Oh, iya, apa -apa. Lain kali, hati -hati ya. Saya melihat bumarnya Pak, keluarga almarhum dan anak dari almarhum Pak Surya. Sekarang sudah besar yang benar, kamu benar, Pak. Saya sampai pangling setelah melihat tanda itu. Saya yakin kalau itu hasil. Kalau begitu, selebihnya saya urus, Pak. Saya pamit dulu. Lah tulisan kamu bagus sekali Gimana kalau kamu bikin hot copy, kemudian coba kamu kirim ke perusahaan penerbitan Sasa, lu bisa buktiin kalau lu bakal jadi penulis hebat Hah? Gak salah orang ngajak dia, harus banget nambah orang lagi Janji sama buah, buat nggak nyerah dan tetap ambisius